Assalamualaikum kawan-kawan kembali lagi dengan channel saya channel mancing opa kali ini kita akan coba-coba mancing di sini oke kita lanjut mantap mancing mancing moncal dulu wuhh dapet mas bro wuhh mantap ikan ketting mas bro sus kandos lanjut lagi mas bro nah dimakan mas bro maaf mas bro satu dua tiga wuhh Dapat, Mas Bro. Uh, ikannya lumayan besar, waduh, waduh, waduh, Mas bro Lanjut lagi Dimakan lagi mas bro Dimakan Lagi Satu dua tiga waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, mas bro, uh. mantap, hi, uh. ayam mas bro, lu, uh. dimakan mas bro, mana, dimakan dah, satu dua, salah, pas mas tuh, lepas, hmm, terima uh, kasih mas tuh, us uh, dapat lagi. Mas Bro, mantap lanjut. Ini hey, Mas Bro, belum waktunya sudah sore, kita akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di lain waktu Dan inilah hasilnya Banyak yang nggak kerekam ya mas bro